Yo everyone, welcome back on Mahwatch YouTube channel, still with me, Theo. Kali ini gue mau review lagi, dan kali ini bakal dari Swiss brand. Brand yang bakal gue review ini adalah brand dari T-Show. Nah, untuk yang ini, gue yakin ini udah adalah apa ya, modelnya adalah favorit dari kalian nih pasti terutama yang suka jam divers ya. Kalau dulu kan si Star 1000, si 1000 atau si Star yang PowerMatic 80, nah kan nggak muncul tuh udah lama. Sekarang muncul lagi. Nah, yang bakal gue bahas ini adalah the affordable SeaStar 2000 ini Swiss watch ya gue bilangnya ya Swiss watch tapi harganya gue bilang masih ramah kantong banget deh ya dan ini udah masuk jajaran list atau line Swiss Diver yang terjangkau banget nah ini merupakan uh, facelift dari sister 1000 ya nah apa aja sih upgrade-nya upgrade-nya ya udah pasti dari 1000 ke 2000 ya terus Powermatic 80 oke okay, udah punya semua kan nggak cuman ini aja yang sebelumnya juga pakai, uh, power Powermatic 80 yang artinya kalau terisi penuh dia uh, power reserve-nya bisa bertahan hidup sampai ke 80 jam ke depan tapi yang beda di sini dia punya perlindungan goncangan or shock uh, mungkin kayak apa ya shock resistant ya shock resistant dan dia punya anti-magnetic juga yang gunain ini Balance Spring. Nah, ini Ini adalah hasil pengembangan T-Show berkolaborasi dengan Audemars Piggy PG. cuy kolaborasi mereka, upgrade-nya nggak cuma di situ aja, tapi dia ada upgrade fitur helium escape valve-nya yang meningkatkan water resistance, uh, jadi 600 meter, or 2000 kaki, or 2000 feet. Ya, Nah untuk fiturnya apa aja sih selain ini oke okay, ya Sekarang gue bahas di speknya Speknya movementnya dia pakai automatic movement Dengan kaliber Powermatic 80 Case full stainless steel Untuk glass materialnya dia dome scratch resistant sapphire crystal with anti reflective coating Keren banget nih mengkilat banget nah untuk case back-nya, back nya back nya ini, ini see-through case back tapi kacanya ini kan biasanya nggak sapphire, nah dia kaca belakangnya juga sapphire ya Safir juga kacanya lepas juga lah akhirnya, nah ini yang kalian pengen lihat case back-nya kayak gini dia oke okay. nah untuk bezel-nya, insert bezel dia di sini udah menggunakan Ceramic bezel jadi udah kelihatan lebih mewah, ya. shiny nya nih, kalian lihat juga, ya. Nah, untuk rotatingnya kayak apa sih? Hmm, not my favorite sound sih, tapi oke okay lah. Agak sedikit rough, ya. Clicking nya berisik banget, tapi tetap presisi, Swiss made gitu. <laughs> nah, untuk diameternya ini bukan diameter favorit gua sih. Karena ini diameternya kurang lebih ada di 46 mm. Dan ketebalannya ada di 16,3 mm. Cukup tebal untuk ukuran Swiss made. Nah untuk lock widthnya sendiri ini 22 mm. Dan lock to locknya lock lock ini untuk water resistancenya tadi ada di 600 meter atau di 2000 kaki. 2000 feet oh iya tadi gua lupa sebut salah satu speknya dia ini udah bersertifikasi iso-diverse 6425 nah untuk talinya sendiri ini Tisho menggunakan uh, silikon rubber strap yang ergonomik banget jadi dipakainya itu bener-bener plek lembut banget di tangan ya Nah untuk fitur yang lain lagi dia tentunya ada fitur hack and winding ya terus yang bikin gue suka adalah posisi eh, posisi dial penempatan dial marker indeks marker untuk Windows date dia cuman uh, dia punya fitur Windows date di sini ya tapi itu peletakannya bener-bener apa ya gue suka ergonomik banget enak dilihat. Jadi, brandnya di sini adalah T-Show 1853, nggak terlalu gede, nggak terlalu berlebihan. Dan untuk di crownnya nya di sini juga ada logo uh, T-Show ya, logo t T-Show, ini keren banget. Dan untuk dialnya sendiri, nah kalau yang kalau yang dulu, yang 1000, itu kan dialnya dia just kayak apa ya? Sunburst biasa lah ya. Nah, kalau sekarang dia ada tekstur ombaknya, dan ini keren banget karena ada gradient warnanya. Jadi, kalau kalian lihatnya dari posisi ini, sama posisi ini, posisi ini di itu kayak 3D, tapi mungkin di warna yang black ini mungkin masih belum terlalu kelihatan ya. Untuk yang sekarang ini, speknya spesifikasinya masih sama dengan yang hitam, hanya aja yang di sini yang gua pegang adalah varian dengan uh, bracelet ya variannya bracelet atau dengan rantai nah di disini finishingnya dia glossy polish ya untuk bagian tengahnya sini finishingnya polished. nah kalau yang di sini ini sebetulnya gue bilang bukan polish tapi gue bilang matte juga bukan tapi lebih ke brush ya cuman bener-bener good finishing sih finishingnya cakep banget warnanya agak-agak sunblast gitu yang bagian sini ya kacanya juga tetap sama nah ini yang gue pegang adalah varian blue ya yeah. ini warna bluenya klasik blue kalau gue bilang sih karena warna bluenya itu bener-bener yang kayak superman blue terus ada gradient black nya gitu sih nah, untuk spesifikasinya masih tetap sama dan yang paling gue suka adalah warna ini Spesifikasinya masih sama dan sebetulnya sini juga ada tekstur ombaknya juga tapi nggak terlalu kelihatan nah di sini ini yang paling kelihatan banget ya ini namanya bluenya agak-agak teal atau mungkin blue ocean gue bilang atau mungkin ada yang bilang toska whatever ya kalian bebas aja nyebutnya ini yang gue bilang 3D nya itu dapat banget jadi kalau kalian dapat ngeliat dari sini itu kelihatan bener-bener kayak apa ya berkilauannya kayak bener-bener kalian ngeliat laut gitu loh ini nice banget sih. Walaupun ini bukan limited, ngeringnya, stoknya juga nggak bakal nggak bakal beredar banyak gitu loh. So, buat kalian yang mau berburu si affordable Swiss Diver Watch ini, kalian bisa langsung ke website. Oke, okay, buat kalian yang udah keracun, silahkan. Sebelum kalian hunting, jangan lupa subscribe kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tulis di kolom komen yang suka silahkan klik tombol like yang nggak suka silain, silahkan klik tombol like juga oke okay. dan jangan lupa loncengnya dinyalain just in case di channel ini gue bakal bawa surprise-surprise buat kalian so buat kalian yang mau berburu ke website buat si 2000-an ini <laughs> silahkan ya Langsung kepoin website kita. Happy hunting and happy shopping. And this is my favorite color. Oke. Okay? Jangan salah pilih ya. Walaupun warna ada selera kalian. Jangan salah pilih. This is the coolest one. Oke. Okay? Oke okay, that's all. And see you on the next video. Bye.